Continue lah. Gila banget dah. Masyaallah mati lu dia lu ditabrak mobil sampai. Gue apa-apa? Gue apa-apa? Apa lagi nih? Tadul dong di sini dong. Gua lagi ngegame nih. Arela. The Lord part Hmm. Bisa-bisa <SILENCES> kali ini bisa karena gua <SILENCES> Gamer paling jago Pada so dunia Fana Ini hmm. lagi itu, anjing, Pepsi anjing, Ay lah bisa bisa bisa selalu selalu selalu penonton selalu penonton, jago gua bisa gue bisa. Hmm.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 bisa-bisa hey, cara -bisa. gue biang pantang menyerah tetap pantang menyerah tetap tetap anjing the okay. bush. Anjing, tong sampah, babi, selubungku, dan gue banting stick ya. Tahu gue nggak punya stick lagi. Gue tonjok layar yang tadi Harganya mahal, benernya mahal. Ayo, Nanging, udah ngaku gamers paling jago sedunia. Api lah segitu aja lah dulu ya video kita kali ini. Oh video kita mulai, video gua kali ini. Sampai ketemu di episode-episode selesai episode... sampai ketemu di episode-episode episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang. Apalagi ya. Dan jangan lupa di follow, akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Thank you sudah menonton, semoga menghibur, maafin kalau ada salah-salah kata